Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, kembali di hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Resti Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan kabar menarik seputar Leslaw tentunya Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini Bang selalu mendoakan mudah-mudahan kalian semua selalu sehat bahagia dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan amin Baiklah untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita nggak bisa move on banget ya dengan momen kemarin Saat keluarga Leslar Liburan di pantai di kota Lampung Insya Allah perhatikan ya Bunda Lesti Ini lagi bonceng Abang L dan Nin Aduh Insya Allah banget ya gemes banget nih melihat Bunda L Ini boncengin Abang Fatih Kita bahagia mudah-mudahan sehat terus untuk keluarga Leslar dan semoga selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. So Salah satunya dari akun Aisyah Azara 692 mengatakan, Masya Allah jadi ingat waktu di Turki bunda naik kayak beginian. Dulu Abang Fatih masih di dalam perus, sekarang malah bonceng bunda. Masya Allah banget ya. Bahagia terus untuk keluarga Leslar. Semoga semakin banyak doa dan dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Kemudian kita simak juga momen berikutnya. Semalam, persahabat perhatikan. Lesti, Bilar, dan tim itu kulineran bareng. Langsung ditemani oleh ibu gubernur Ibu Riana Sari Arinal Wow, makin bangga banget ya Langsung ditemani oleh ibu gubernur Sekaligus ibu angkatnya Bunda Lesti Masya Allah Dan kita semakin bangga Bahwa terlihat banget ya Leslar Emang banyak orang-orang baik Yang tulus mencintai mereka Dan kita lihat juga bersahabat Momen spesial Cidukan Saat kulineran semalam Baru unggah banget, ya. Ternyata, Ada momen romantis dan momen cute. Lesti Rizky Billar, persahabatnya di sini, apa bi? Memeluk Bunda Lesti Kejora di depan Ibu Riana langsung, loh. Sampai Ibu Riana aja, "Mersen banget, ya?" Melihat romantisan kemesraan dari Lesti dan Rizky Billar. Ini mah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Masya Allah, langsung dipeluk aja, tuh. Ya, ini kebahagiaan yang tiada tara yang kita dapatkan. Mudah-mudahan bahagia terus, langgeng terus rumah tangganya dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun diunggah kembali oleh akun rasa underscore les24lar Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Haduh, peyok peyok itu ibu gubernur jadi nyamuk sama dua bucin maaf ya bu Iryana Sari Arinal Mereka memang gitu katanya Tia Semua orang juga pasti sudah tahu sama Leslar karena dimanapun tempat mereka selalu memperlihatkan kekiutan dan kemesraannya, Masya Allah. Kemudian disimbang juga diunggahan IGN-nya Vali Akbar semalam. Leslar tim, berselamat ya, dan idola kesayangan kita, yaitu lagi meeting bareng dengan ibu gubernur. Ini bakal ada project terbaru juga dari Leslar Entertainment, Bismillah. Mudah-mudahan lancar, apalagi Bunda Lesti kejora pun mengucapkan dengan kalimat yang sama Bismillah kata Bunda Lesti Semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu dilancarkan Kita tunggu gebrakan baru dari lestari Entertainment bersama Ibu Gubernur Lampung Kita semakin kagum dan pastinya semakin penasaran Apapun itu, semoga lancar, sukses, dan berkah Amin Kemudian disimak juga bersahabat Semalam pun, Rizky bilang mengunggah sebuah postingan foto bareng abang L yang sangat lucu dan sangat menggemaskan. Di slide kedua, apalagi kita melihat abang Fatih lagi main air di pantai. Aduh, melihat ketawanya, persahabatnya bikin adem banget nih. Dan kita salpok juga kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bi. Dan ini berbeda dengan biasanya, persahabat ya. Biasanya, Papa Bin menuliskan sebuah kalimat-kalimat caption yang gesre kali ini. Captionnya bikin haru banget nih. Papa Binar mengatakan, Selalu tersenyumlah al -fati. jangan khawatir jika dunia nanti akan mengecewakanmu. Karena sejatinya, Papa akan selalu menjadi penyangga dari kehidupanmu, menjadi tonggak yang bisa kau pegang di kalagoya, menjadi dinding yang bisa kau standar ketika kau lelah. Ini kalimat yang sangat luar biasa, bentuk support dan tentunya dukungan dari Papa Bi untuk Abang L. Mudah-mudahan Abang L menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan anak yang saleh. Amin. Namun di postingan ini pun kita salfok banget dengan kalimat komentar dari Kak Nova ya. Kak Nova Pratiwi yang ikut menanggapi. Kita lihat persahabat Kak Nova mengatakan. Baru mau dikomen slide kedua. Kalau ketawa gini mirip papapnya. Pas lihat slide ketiga. Wah ternyata beneran ya Kita lihat slide ketiga itu ada foto papabi Yang masih kecil. Persahabatnya yang masih kecil. Masya Allah. Emang mirip banget ya ketawanya Abang L. Mudah-mudahan keluarga kalian selalu, selalu diberikan kesehatan Dan selanjutnya disimak juga bersahabat Ini ada momen spesial cute juga semalam Abang Fatih lagi temani panda makan malam ya Masya Allah, ini mah cute dan lucu banget Abang anak yang pintar Sepertinya Abang El mau ikutan makan juga nih Melihat pandanya lagi makan Sehat terus ya untuk keluarga Leslar Tanti-tanti yang -tanti mendoakan yang terbaik Dan berikutnya, pengin akan menginfokan mengenai polling online Demans Carming Male Celebrities 2022 Alhamdulillah, idola kesayangan Rizky Bilar masih menempati posisi pertama Dengan perolehan voting 4.669 votes Di nomor 2 masih ada Rangga Azam dengan perolehan voting 4.581 votes. Beda tipis banget, persahabat. Terus, untuk warga konohan dukung Rizky Billar, voting Rizky Bilar. Dan mudah-mudahan Papa Bilar mendapatkan predikat menjadi pemenang di The Maskar Mimel Celebrities 2022. Untuk berikutnya, persahabat, ya mungkin juga akan menginfokan jadwal Bunda Lesti. Kali ini kita mendapatkan info dari Kagama DKI. Perhatikan, akan ada acara Temu Kangen Kagama DKI Jakarta hari Minggu, tanggal 18 September 2022 pukul 09.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Lokasinya ada di Ecovention, Eco Park Ancol, Jakarta. Untuk bintang tamu di situ ada kotak WOD Lesti Kejora Wow, Lesti Kejora akan tampil bareng kotak dan WOD nih persahabat ya. Jadi jangan lupa untuk kalian semua ingin menyaksikan idola kesangan kita di Temu Itu hari Minggu tanggal 18 September 2022 Kita lihat juga persahabat ya untuk info yang dituliskan langsung di kalimat Caption Hai kagama people, mau bergabung dengan ribuan orang di temukangan kagama DKI 2022 Bingung caranya untuk daftar, klik link berikutnya untuk daftar tuh Untuk yang mau daftar, linknya disitu ada di bio akun Instagram kagama DKI Sama-sama ya, terus kita pantau dan pastinya kita selalu menunggu kejutan-kejutan bahagia Kabar gembira dari Lesti dan Pilar Jangan kemana-mana persahabat ya terus ikuti channel Ivan TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan terbaru dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Bang menucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.